สวัสดีค่ะค่ะโนเกียนะคะ 2020 นะคะคะซึ่ง Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Benaska official Oke guys jadi seperti biasa di disini saya akan membagikan preset Monster lagi guys ya Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama terus lagi bersatu Oke, okay, guys, lanjut ke preset yang kedua ya. 20, 20, 20, 20. Oke lanjut ke preset yang ketiga <San> Oke, lanjut ke preset yang keempat ya. <SILENCIO> Oke, lanjut ke preset yang kelima. <SILENCIO>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 Oke lanjut ke preset yang ke-8 ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ke-9 guys. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke preset yang ke-10 ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke-11 guys. Oke lanjut ke preset yang ke belas okay, ya. Oke okay, lanjut ke presiden ke-13 Oke okay, lanjut ke presiden ke-14 ya Oke lanjut ke preset yang kelima belas guys <SILENCIO> Oke lanjut ke preset ke enam <SILENCIO> belas Oke lanjut ke preset yang ke-17. Oke lanjut ke preset yang ke-18. Oke guys lanjut ke preset yang ke-19. Oke, okay, lanjut ke preset yang kedua, puluh ya. <SILENCIO> Lanjut ke preset yang ke-21. Oke, okay guys, mungkin segitu aja presetnya. Ada 21 ya, guys, ya. Jadi, link presetnya di deskripsi. Oke, okay dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.